sebuah simulasi penghasilan. Ini kita bicara misalkan bronze. Kalau misalkan seorang bronze punya bintang satunya 8, bintang 2-nya 4. Maka ini adalah total VP yang mereka dapatkan. Ini totalnya 111,84 VP. Kalau misalkan dari referral poinnya nya ada 20 referral mereka punya, dan 20 referral ini masing-masing punya bintang satu 8 paket. Maka ini adalah perhitungannya. 20 orang dikali 0,015, dikali 8 paket, dikali 40 hari. Dari referral dapatnya kira-kira 96 VP. Dari grup poin nih, bronze. Tadi kan biasanya simulasinya, misalkan kita ambil contoh aja lah, 10 VP aja per hari, kalau gede-gede. Kita bisa dapat kira-kira 10 VP dikali 40 hari, berarti sekitar 400. Total VP yang dikumpulin 607,84. Biaya penarikannya berapa? Biaya penarikannya misalkan 30%. Jadi ini biaya penarikannya. Kalau misalkan sisa VP-nya segini ya, 400 VP nih, ini penghasilan kita. VP ini bisa kita pakai untuk beliin paket yang pertama tadi, personal point, atau kita mau pakainya jadi penghasilan. Kalau kita pakai jadi penghasilan, misalkan nilai tukarnya satu VP sama dengan 1,5 dolar. Dan 1 dolarnya 14 ribu rupiah misalkan. Maka penghasilan yang bisa kita dapetin adalah sekitar 8,9 juta rupiah per 40 hari. Anda bayangin. Ini baru bronze loh. Belum silver, belum gold, belum platinum, belum diamond. ya, Jadi makin besar lagi. Saya kasih gambaran yang gold. Misalkan lah ini gold. Misalkan ketika Anda nyampe di gold, Anda punya bintang 1, 8 paket, bintang 2-nya 4, bintang tiganya dua, 2. Referral Anda oh ini totalnya ya ini total profitnya uh, 371,84. kalau misalkan anda punya referral 20 orang referral anda punya bintang satunya 8 bintang duanya 4 maka ini adalah uh, kalau anda lihat tadi di bagian referral point di depan kalau anda punya referral yang punya bintang satu 8 dan bintang duanya 4 satu orang anda akan dapat 0,7398 per harinya ya jadi dikali 40 hari dikali 20 orang totalnya 591 di group point kita ambil contoh tadi 400 ya, kita nggak usah ngomong 400, kita ngambil setengahnya aja, 200 VP aja. Ini cuma setengah ya, jadi belum besar-besar banget. Maka yang bisa kita dapetin kira-kira adalah sekitar 8.000 ya Kalau misalkan 8.000 VP totalnya adalah 8.900an, dipotong biaya penarikan karena kita sudah punya 20 referral yang semuanya punya bintang 2, maka secara otomatis kita sudah di level 5, 25%, maka biaya, pot, uh, biaya penarikannya adalah 2.200, terus sisanya adalah 6.000an nah kalau satu VP-nya satu setengah dolar dan satu dolar itu empat ribu maka total penghasilan kita dalam 40 hari kalau kita di got adalah kira-kira seratus empat juta seratus tujuh juta dalam 40 hari ini kita baru ambil asumsi grup poinnya cuma 200. gimana kalau grup poinnya empat ratus tentu hasilnya akan jauh lebih besar lagi ya kalau anda masih bingung dengan perhitungan ini anda bisa lihat video-video di depan tadi anda bisa back back di depan tadi anda pelajarin gimana caranya menghitung ini supaya Anda bisa dapat gambarannya. Tapi yang paling penting adalah Anda perlu mengerti gimana caranya untuk nyampe ke gold, ya. Nah, jadi Anda perlu pahami bahwa ini adalah peluangnya sekarang, peluangnya Anda perlu pahami dengan detail gimana marketing plan-nya, Anda perlu pahami gimana caranya bisa nyampe di peringkat-peringkat gold, platinum, dan diamond, bukan cuma asal rekrut doang, tapi Anda perlu membina tim Anda, tim Anda perlu mengerti tentang plan ini juga supaya mereka nantinya ketika sudah berjalan, mereka paham bahwa ini butuh proses, di ini butuh proses, butuh perjuangan, tapi hasilnya di ujung kan luar biasa besar. ya Nah, mungkin sekian dari saya. Kalau misalkan Anda ingin bertanya lebih lanjut, Anda bisa hubungi dengan pengundang Anda, Anda bisa hubungi dengan orang yang memberikan video ini kepada Anda, tapi yang pasti Anda butuh diskusi lebih banyak lagi dengan leader-leader uh, Anda untuk Anda dapat pemahaman yang lebih maksimal. oke okay? uh, Sekian dari saya, semoga BIS ini bisa menjadi berkat untuk kita semua.